Assalamualaikum, selamat siang. Hari ini kita di rumah saja, kita bakar-bakar daging atau namanya. Nah, grill. Nah, grill kita di rumah saja. Oke. Okay. Oke. Okay. Selamat menikmati. Oke. Okay. Oke, yang kita bakar kali ini adalah daging sapi yang sudah kita iris tipis-tipis kemudian kita menggunakan panggangan menggunakan kompor portable kecil untuk membakar daging ini Biasanya kita gunakan api kecil supaya tidak gosong, tapi karena dagingnya kita iris tipis-tipis sehingga cepat masak. Untuk bumbu, kita pakai uh, kecap, saus, dan juga bawang putih. Yang sudah kita lembutkan, kita campur di dagingnya, kita biarkan sebentar sesudah bumbunya meresap, baru mulai kita bakar jangan lupa sedikit garamnya supaya lezat nah ini sekarang dagingnya sudah matang kita nikmati dengan istri juga dengan dua cucu kita semuanya suka karena dagingnya tipis-tipis yang sudah diiris-iris sehingga mudah sekali dan lembut teksturnya daging. karena kondisi PPKM kita di rumah saja jadi kita berupaya supaya di rumah tidak bosan dengan membuat makanan makanan yang bisa kita nikmati bersama murah, meriah dan menyenangkan Di rumah saja tetap bahagia, imun terjaga, keluarga sejahtera, bubun, tetap sehat santosa Tetap di rumah saja, makan enak, murah, meriah, dan menyenangkan Oke okay. Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tanda lonceng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh